Suara gempa bumi yang luar biasa menggelegar seperti guntur melintasi langit. Tampaknya seolah-olah langit telah gelap dalam sekejap. Cahaya abu-abu mengamuk dan cahaya kuning disertai dengan fluktuasi yang sangat mengerikan. Masing-masing menempati setengah dari langit. Di puncak gunung, banyak murid Dao Sekte menyaksikan fluktuasi bergelombang di langit dengan ekspresi kaget. Tabrakan ini benar-benar menakutkan. Mata Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan terkunci ke langit. Sementara ekspresi muram melintasi mata mereka, jelas keganasan pertarungan antara lindung dan Ye telah melebihi harapan mereka. Seperti yang diharapkan dari mata iblis terpencil, Wang Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap dua warna yang dengan liar menyapu langit. Matanya yang acuh tak acuh menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Bang, saat suara Wang Yan terdengar, kebuntuan di langit tiba-tiba pecah." Cahaya abu-abu dengan gila terkikis ke bawah saat kekuatan penghancur yang menakutkan dilepaskan tanpa kendali. Sejumlah retakan perlahan muncul di tangan kuning besar. Akhirnya, ia mengeluarkan, ledakan, keras dan meledak menjadi debu. Swosh, swosh, tangan kuning besar hancur sementara sinar abu-abu tebal di langit juga terbelah. Segera, itu mengalir ke kingye seperti badai. Ekspresi King Ye sedikit suram ketika dia melihat tangan raksasanya dihancurkan oleh mata iblis Desolate Lindong. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Daya kuning pekat keluar dari dalam tubuhnya. Ini secara langsung membentuk perisai tanah kuning yang sangat tebal. Cici, sinar cahaya abu-abu menghujani perisai tanahnya seperti badai. Segera, itu menghantam perisai sampai penuh lubang. Namun, cahaya abu-abu tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya. Meskipun ID desolate Lindong jelas menang di bursa sebelumnya, kekuatan yang tersisa tidak dapat menyakiti King Ye. After all, King Ye adalah murid teratas dari aula bumi dan bukan individu biasa. Oleh karena itu, itu tidak akan mudah bagi Lindung untuk mengalahkannya. Debu kuning yang menembus udara dan cahaya abu-abu secara bertahap tersebar. Lindung melayang di langit saat Huang Bis di bawah kakinya sekali lagi menghilang setelah melepaskan serangan kuat itu. Lindong menunduk dan menatap King Ye, yang tidak menderita banyak kerusakan berkat perlindungan perisai tanahnya. Segera, dia sedikit mengernyit. Sepertinya berurusan dengan yang terakhir akan jauh lebih sulit daripada yang dia harapkan. Sasa, -sa, perisai tanah runtuh, berubah menjadi pasir kuning yang melayang di depan King Ye, saat ia juga perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tajam saat dia balas menatap Lindong, keduanya berhadapan sejenak. Sebelum King Ye tiba-tiba menghirup udara dalam. Setelah itu. Dia langsung duduk di depan orang banyak. Dua tangan kuning tua terbentang dari lengan King Ye. Selanjutnya. Sepuluh jarinya dengan lembut mengetuk satu sama lain. Darah merah cerah segar-segera keluar dari ujung jari-jarinya. Setelah itu. Jari-jarinya menari dan membentuk banyak simbol darah aneh di depannya. Setelah itu. Simbol-simbol darah itu tersebar sebelum mereka mendarat di tanah dan menghilang dengan cara yang aneh. King Ye akan melepaskan Kitab Suci Kaisar Bumi, Ying Xiao Xiao, yang telah mengamati tindakan King Ye, tiba-tiba mengangkat alisnya saat dia dengan lembut berkomentar. Di sampingnya, hati Ying Huan Huan menegang ketika dia mendengar ini. Dia jelas tahu bahwa Earth Emperor Scripture adalah teknik paling kuat King Ye. Jelaslah bahwa King Ye berniat menggunakannya untuk memutuskan pemenang. Lingkungan yang semula berisik tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang ketika King Ye memulai tindakan aneh ini. Beberapa orang tampaknya juga menyadarinya. Segera, ekspresi panas berapi-api yang luar biasa melonjak di mata mereka. Empat tulisan suci misterius yang besar adalah seni bela diri yang hanya bisa dilakukan oleh sebagian besar murid. Namun, sedikit yang berhasil mempelajarinya. Karena itu, mereka benar-benar ingin mengamati dengan mata kepala mereka sendiri betapa kuatnya keempat kitab suci yang agung itu. Setelah banyak simbol darah memasuki tanah dan menghilang, seluruh arena tampak berwarna merah gelap pekat. Suara gemuruh samar-samar bisa terdengar dari bawah tanah, melayang di udara. Lindong mengerutkan alisnya dan melihat tanah misterius di bawahnya. Sebuah kilatan melintas di matanya saat dia segera menjentikkan jarinya. Segera, kekuatan tajam langsung menembak ke arah King Ye. Ci, namun, ketika kekuatan itu sekitar 10 kaki jauhnya dari King Ye, lampu kuning tua diwarnai dengan jejak merah kecil muncul di sekitar King Ye dan dengan mudah memblokir kekuatan. Lindong, kamu memang sangat berbakat. Jika kamu terus berlatih di Dao Sek selama satu atau dua tahun lagi, kemungkinan tidak ada anggota generasi muda yang bisa menekan kamu. Namun. Bukan itu masalahnya sekarang Petik dua, Jari-jari King Ye Yang diwarnai merah oleh darah segar Sedikit melengkung Tepat Matanya bergeser ke atas Sementara kilau kuning tua melonjak di dalam mereka Ada ekspresi bangga di wajahnya ketika dia menatap Lindong. Itu karena dia memiliki kepercayaan sepenuhnya pada kitab suci kaisar bumi yang telah dia pelajari Kali ini Sepertinya perjalananmu harus berhenti sebentar Ekspresi kejam melonjak ke wajah King Ye. Setelah itu, sepuluh jarinya tiba-tiba membentuk banyak segel yang menyilaukan. Saat segel tangannya berubah dengan cepat, tanah itu sendiri mulai bergetar seolah-olah gempa telah terjadi. Kitab Suci Kaisar Bumi Siling Palem Seekor Naga Bumi Suara agak serak dikeluarkan dari mulut King Ye dengan nada rendah dan dalam. Segel yang mengubah juga berhenti pada saat ini. Tanah berguncang dengan cara yang semakin liar dan keras. Semua orang bisa dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah tanah. Asal-usul gerakan ini adalah daerah di mana King Ye berada. Murid Lindung juga menyusut ketika dia mengamati tanah di bawah ini. Dengan persepsi energi mentalnya, dia bisa merasakan pengumpulan energi yang melonjak dari semua arah di bawah tanah. Apakah ini kekuatan Kitab Suci Kaisar Bumi? Lindong dengan lembut menghembuskan napas ketika matanya mengeras. Swoosh! Instan Lindong menghembuskan napas. Tanah di bawah panggung tiba-tiba runtuh. Lebih dari selusin aliran lumpur kuning yang dicampur dengan warna merah muncul dari tanah seperti lava yang meletus dari gunung berapi. Segera, mereka saling bersilangan di langit. Seolah-olah selusin naga lumpur menari di sekitar Lindong. Undulasi menakutkan menutup semua jalur retret Lindong. Segel! Naga bumi menari-nari liar di langit, sementara mata King Ye menjadi semakin tegas. Detik berikutnya, naga tanpa ampun dibebankan ke Lindong. Yuan Power beredar liar di dalam tubuh Lindung ketika dia melihat ini. Namun, tepat ketika dia berpikir bahwa naga-naga bumi itu akan menyerangnya, mereka malah bertabrakan satu sama lain. Bang-bang, suara menyebar rendah dan dalam. Kejutan di dalam mata Lindung hanya berlangsung sesaat. Sebelum dia melihat bahwa lumpur bercampur dengan cahaya kuning tua menggumpal di sekelilingnya. Segera setelah itu, itu berubah menjadi bola kuning besar yang benar-benar menjebaknya. Darah bercahaya di permukaan bola berkumpul bersama setelah bola terbentuk. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak simbol darah aneh. Simbol-simbol itu mengeluarkan energi aneh yang terus-menerus mengikis daya Yuan Lindong. Lingkungan arena benar-benar sunyi saat ini. Semua orang menatap bola kuning yang telah terperangkap dalam lindung karena terkejut. Mereka bisa merasakan fluktuasi menakutkan yang terkandung dalam bola yang tampaknya seperti segel. Jika seseorang terjebak di dalam, kemungkinan seseorang tidak akan bisa melarikan diri. Lindong, kamu telah kalah. Setelah kamu terjebak oleh siling palem naga kekuatan Yuan kamu akan menjadi tidak efektif. Setelah kamu kehilangan dukungan dari kekuatan Yuan kamu, tidak mungkin bagi kamu untuk memecahkan segel. King Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat bola bumi di langit sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Begitu suara King Ye terdengar, keributan meletus di luar arena. Sementara ekspresi para murid Aula Desolate berubah buruk. Apakah ini akan berakhir seperti ini? Pang Tong Jiang Hao dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius saat kekhawatiran melintas di mata mereka. Namun, mereka tidak panik seperti yang lain. Segel ilahi memang sangat sulit untuk dihadapi. Jika seseorang akhirnya terjebak olehnya, kekuatan Yuan seseorang akan menjadi tidak efektif. Ini tidak diragukan lagi setara dengan melumpuhkan anggota tubuh bagi sebagian besar individu. Lindung dalam kesulitan besar Kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan Great Desolation Scripture. Ying Xiao Xiao melihat bola bumi yang diplester dengan simbol darah. Sebelum dia perlahan berkata, Ying Huan Huan menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia tertawa dengan sikap tak berdaya dan pahit. Orang yang biasanya berhati-hati itu sebenarnya telah membuat kesalahan. Pada jarak yang cukup dekat, Wang Yan menatap bola bumi di langit dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba sedikit tegak, sementara kilatan tajam seperti Raja Wali berkumpul di matanya yang kebas. Itu adalah refleks instinktif yang hanya akan muncul ketika dia merasakan bahaya. Terperangkap dalam bola bumi, Lindung memilih untuk menutup matanya dengan lembut. Saat ini, sirkulasi Yuan Power di dalam tubuhnya telah melambat secara signifikan. Itu mungkin karena efek penekan segel. Kekuatanku. Tidak terbatas pada Yuan Power. Tinju Lindong perlahan mengencang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, cahaya hijau lebat tiba-tiba melonjak di permukaan tubuhnya. Aura naga langit yang tertinggal dalam dantiannya tiba-tiba meledak pada saat ini. Akhirnya, air itu menyembur keluar seperti air banjir dan mengalir ke anggota tubuh Lindong. Oman naga rendah dan dalam terdengar dari dalam tubuh Lindong. Swoosh, dalam lingkup gelap. Mata lindung yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pupil hitamnya yang gelap telah berubah menjadi benar-benar hijau dan sepertinya ada seekor naga hijau yang berenang jauh di dalam matanya. Pada saat ini, Green Heaven Materialist dragon skillnya sekali lagi berevolusi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah